Ya, selamat malam teman-teman pola -teman, hidup sehat, komunitas juga e, kanker dan komunitas penyintas e, diabetes. Malam hari ini kita temanya kalau bagi saya menarik karena saya kebetulan e, ada diabetes ya. Yaitu rempah-rempah penstabil e, gula darah. Betul ya, semalam ini kita yang tema itu ya sampai tiap ya, hari ada webinar sampai Ya, rempah-rempah penjaga stabilnya gula darah. Oh, Karena ada komunitas lain, ini ya, bukan saya, komunitas lain yang mengajarkan sembuh dari diabetes dengan diet keto yang sangat ekstrim Mas Tio saja yang dikenal sebagai pendiri keto-fastosis di Indonesia mengajarkan diet keto yang tetap ada makan konsumsi sayur-sayuran dengan bumbu-bumbunya walaupun sangat low, low karbo karena memang mengarah kepada uh, sumber energi uh, keton. Tapi untuk yang sayur seperti yang gulanya sangat rendah dan bumbu-bumbu, itu pasti sehari tidak lebih dari 50 atau 100 gram, dan uh, gulanya bisa di bawah 2 digit. Tapi karena ada sayur dan bumbu, antioksidan, ada vitamin, mineral, enzim, maka tidak ada yang mengalami malnutrisi. Tapi, saya berjumpa dengan kelompok lain. Ya, yang saya nggak tahu dasar teorinya dari mana, gitu ya. Sehingga, uh, diet keto tapi nggak makan sayur, nggak makan rempah rempah nggak makan bumbu-bumbu, malah disuruh makan uh, MSG. Padahal, itu karsinogen, maka tidak semuanya memang. Tapi, beberapa orang sudah mulai mengalami seperti kanker yang kambuh, kencing berbusa, tanda-tanda ginjal mulai bermasalah ya, kolesterol yang melonjak tinggi. Sehingga saya selalu bersuara seperti ini ketika memulai webinar karena saya sangat concern jangan sampai ada orang yang sepertinya sembuh dari diabetes tapi 2-3 tahun kemudian terserang autoimun, terserang kanker seperti yang persis pernah dialami oleh Pak Frederik Wawaruntu. Ya, udah lama udah tiga tahun yang lalu ketika belajar diet yang salah yaitu diet hampir-hampir karbo bahkan nggak makan sayur dengan tubuh-bumbunya, maka gulanya turun dengan gratis, berat-berat turun dengan gratis, tapi 2-3 tahun kemudian dapat bonus karena serangan kanker dan autoimun. Nah, maka hari ini kita menghadirkan narasumber ya melengkapi webinar-webinar sebelumnya di mana kesehatan itu nggak bisa hanya pendekatan satu teori atau satu ilmu maka kita hadirkan uh, pakar probiotik uh, antioksidan uh, herbal dan juga rempah-rempah yang diburu oleh uh, penduduk muka bumi termasuk Eropa Amerika bahkan orang, orang Amerika apa orang-orang Eropa zaman dulu pun sampai menjajah kawasan Asia ya carinya rempah-rempah gitu lalu sementara kita mengabaikan ya Siapa yang akan kita hadirkan malam ini adalah Ibu Dokter Prapti Utami. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu Dokter. Selamat malam Pak Jarot, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Rupanya kita tetangga ya, Bu ya. Ya. Sama-sama <laughs> tinggal di Pintaruh. Pernah lagi di acara saya ada saya nggak, nggak, enggak enggak enggak kalau yang dibawa Pak Hedra ini ternyata Ibu Prapti yang pernah hadir di kompleks saya. Kasuhari Bintaro. Kasuhari ini klaster terbaik di Bintaro Jaya dari segi kriterianya adalah peduli lingkungan. ya, Bukan terindah dari segi yang baru, tapi kita tujuh tahun berturut-turut juara satu untuk berbagai kategori, karena adanya bank sampah, pioperi, eco ekoensim, kebersihan, K3, dan sebagainya. Dan ternyata saya sudah pernah ketemu Ibu Dr. Prapti. Sehat Ibu dokter ya. Sehat, Pak. Berharap Bapak juga pasti yeah. Yeah. sehat. Amin. Kalau enggak nanti pengikutnya pada meninggalkan Bu. Iya. Mencari pola hidup sehat masak enggak sehat ya. <laughs> ya. Yeah. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai uh, belajar mengenai uh, rempah repah berstabil gula darah dan tanpa berlama-lama. Uh, saya langsung serahkan saja Ibu Dokter, termasuk kalau mau menambahkan perkenalan selain nama, tempat praktek, ya dan sebagainya. Silahkan Ibu Dokter, langsung saya uh, uh, serahkan uh, waktunya. Baik, terima kasih Pak Jarot. Uh, terima kasih Pak Hendra dan Bapak-Ibu sekalian. Di chat sepertinya ada sesuatu yang saya harus luruskan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sekarang terdengar sih. Oh baik. Ya jelas sekali dokter. Yeah. Oke okay. baik baik terima kasih bapak ibu sekalian uh, pak Jarod dan pak Hendra saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini untuk berbagi uh, sesuatu yang kita sudah miliki sebenarnya. Kalau nanti judulnya adalah rempah, tapi nanti tidak akan lepas juga dari herbal atau dari makanan. Karena betul, saya sangat sepakat dengan Pak Jarod, pernyataan beliau di awal, bahwa kita tidak bisa melakukan satu hal saja. Karena saya juga sering mengatakan herbal bukan segalanya. Karena memang seperti roda sepeda, itu ada jerujinya, zaman dulu itu banyak ya herbal itu, Mungkin hanya satu saja, yang lainnya banyak sekali faktor. Nanti di akhir saya mengatakan ada lima keseimbangan yang harus diperhatikan. Baik, izin saya share screen. Ya, Bapak-Ibu sekalian, rempah penjaga stabilnya gula darah. Dalam hal ini sebenarnya ketika saya mengikuti Uh, Kelas-kelasnya Pak Jarod, saya sangat banyak sekali belajar gitu ya. Pak Hendra memberikan link-link kepada saya. Ada banyak sekali pembicara yang handal, yang betul-betul expert di bidangnya. Bahkan saya jadi belajar banyak juga gitu ya, karena bagaimanapun sebenarnya tidak ada satu orang yang menguasai semua ilmu. Dan uh, saya juga sangat sadar bahwa ada banyak hal yang bisa menyentuh pribadi Bapak Ibu sekalian dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita mungkin memiliki spesifikasi eh, respon dengan terapi A, tapi tidak dengan terapi B, gitu ya. Jadi bagaimana tahu cara tahu ya harus dicoba. Dan yang paling bisa diaplikasikan adalah senam pernafasan yang tadi diajarkan Pak Jarot. itu betul-betul modal kita tanpa apa-apa, itu sudah dari sononya kita mempunyai paru-paru, memiliki otot yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, maka kita berbicara istilah sebuah istilah yang kita sering dengar, yaitu sebuah nusantara gitu ya Nusantara tidak lepas dari sejarah Indonesia sudah dikenal memiliki kekayaan alam hayati berupa tumbuh-tumbuhan yang berjumlah lebih kurang 30.000 spesies tanaman dari jumlah spesies yang ada tersebut diantaranya 7000 spesies berkhasiat obat dan 940 jenis telah teridentifikasi dan 283 jenis sudah terdaftar ini adalah saya ambil dari uh, buku Kementerian pelayanan kesehatan tradisional Kementerian Kesehatan dan potensi kekayaan berupa tanaman obat telah dimanfaatkan sejak dulu oleh para leluhur dan sekarang oleh penyihat tradisional untuk mengatasi gangguan kesehatan. Kemen dulu disebut uh, Batra gitu ya Bapak Ibu ya pengobat tradisional tetapi sekarang istilahnya adalah HATRA. Itu sudah ada uh, aturan uh, PP 103 seperti itu ya pemerintah sudah memayungi. Uh, kembangan obat tradisional di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan zaman. Mungkin kalau kita sebagai penggemar jamu, kita tahu bahwa jamu itu merupakan ramuan tradisional yang sudah digunakan sejak abad 7, sebagaimana terdapat pada relief Candi Borobudur. Bahkan kalau kita eh, melihat sejarah, Bapak-Ibu, itu ada tercatat ketika apa ya namanya di Indonesia ya satu masehi itu ada catatannya tapi di seluruh dunia bahkan ribuan tahun sebelum masehi seperti bawang putih itu dipakai oleh para pekerja yang membangun piramid zaman Mesir dulu gitu dan sekarang masih ada itu tandanya Allah memelihara untuk dipakai oleh seluruh umat manusia. Dan di Relief Candi Borobudur menggambarkan jenis tanaman onya yang biasa digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Selain itu, juga ada di Daun Lontar yang tertulis di Pengobatan Bali atau disebut Usada Bali. Itu tercatat pada zaman 78 sebelum masehi. Itu ya. Kemudian juga dapat dalam pengetahuan serat centini di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bisa di Uh, dokumentasi ya Bapak-Ibu ya, 18-14, yang menyakitkan bahwa sistem pengobatan tradisional sejak dulu itu sudah merupakan warisan turun-temurun yang bisa kita nikmati. Dan uh, dapat dijadikan juga uh, dasar keilmuan dalam pengobatan tradisional Indonesia. Jadi kalau misalnya ada istilah empiris, empiris itu adalah pengobatan tradisional yang sudah teruji 50 tahun atau turun-temurun. Nah, ini adalah yang kita hadapi bersama-sama, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya? Oh, dulu kakek memakai temulawak ketika dulu sakit, kuning. Misalnya, itu verbal. Secara verbal, itu namanya empiris, sudah teruji 50 tahun gitu ya. Kalau kita mengenal eh, apa namanya pengobatan secara keseluruhan di, di dunia ini juga banyak sekali ya, ada Ayurveda, kemudian traditional medicine. Chinese medicine, kemudian di Jepang, di Korea atau uh, di Eropa juga ada pengobatan pengobatan tradisional sesuai dengan daerahnya. Nah, sebelum sampai kepada uh, rempah atau herbal yang nanti juga atau bahkan sayur mayur yang nanti akan saya blend gitu ya karena tidak bisa berdiri sendiri, maka kita kenal bahwa kalau tanaman itu ada daunnya ada bunga, buah, biji, kulit batang, kayu, getah, akar, rimpang, umbi, dan herba itu seluruh tanaman yang bisa dimanfaat, dimanfaatkan sebagai obat. Kalau disebut rempah-rempah, mungkin kita bisa mengenal seperti kayu manis, gitu ya, pala, eh, apa namanya lada. Itu zaman dulu itu sebagai eh, apa namanya buah tangan yang harganya lebih dari Emas seperti itu sehingga Indonesia memang, seperti tadi disampaikan di awal, diburu oleh penjajah untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, ketika kita tahu bahwa kita mengenal bahwa itu rempah-rempah, maka kita juga mengenal, sebaiknya mengenali rempah-rempah bagian mana yang dipakai. Kalau kita berbicara tentang jahe, tentang kunyit, yaitu adalah rimpangnya. Kalau kita berbicara tentang lada atau pala, itu bijinya. Kalau kita berbicara tentang kayu manis itu kulit batangnya. Kalau kita berbicara tentang kayu legi berarti itu akarnya. Nah, ketika kita belajar itu, maka kita bisa lebih paham. Tidak asal, tidak copy paste gitu ya, karena seringkali kan kita mendengar berita dari oh, apa namanya? medsos gitu ya tinggal copy paste. Nah, saya memberikan batu loncatan atau jembatan keledai, Bapak-Ibu, ya, untuk boleh dipakai bersama-sama. Bahkan ini menjadi senjata ketika kita bertanya kepada diri sendiri dan ketika eh, ada orang bercerita tentang rempah-rempah atau tanaman obat atau herbal, yaitu 3J1C. 3J1C ini menolong kita untuk eh, kita mawas diri dari berita-berita yang kita dengar. Yang pertama adalah jenis. Mari kita kenali jenis. Di depan tadi saya sudah sampaikan ya. Jenis itu adalah spesifikasi tanaman obat dan tidak cukup bagian mananya yang dipakai. Gitu ya. Kalau ini di sebelah ini satu halaman ideal berupa daun. Misalnya kelor, apanya yang dipakai? Yaitu daun kelornya gitu ya. Daunnya. Batangnya tidak dipakai karena yang mengandung nutrisi dalam hal ini menstabilkan gula darah ada di daunnya. tidak hanya ketika kita berbicara tentang diabetes, kita pengen ngejar ya apanya ya. kita tidak berbicara bagi, apanya atau zatnya, tapi kita wholenya. karena di sini adalah menstabilkan berarti tidak hanya membutuhkan satu zat saja. kita tahu daun kelor itu Kandungannya banyak sekali ya. Ketika kita berbicara antioksidan, dia mengandung 48 antioksidan, vitamin itu multivitamin lengkap, mineral juga lengkap seperti itu, ya. Kemudian ketika kita berbicara daun salam, daun salam ini sifatnya diuretik juga, bapak ibu ya, atau meluruhkan kemih. Maka kita juga harus punya uh, mau tidak mau ya, bapak ibu mengenali daun itu kita mengenali sifat-sifatnya, atau minimal kita tahu untuk apa. gitu ya Kalau daun salam ini, sering saya katakan four in one. Karena daun salam bisa membantu menurunkan gula darah, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Tapi kita juga lebih baik mengenali juga. Karena efek yang demikian, maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memanfaatkan rempah-rempah atau herbal, maka kita mengenal diri sendiri. Contohnya, ketika daun kelor itu menurunkan kadar gula darah, dia juga menurunkan tekanan darah. Maka, orang-orang yang tekanan darahnya normal atau rendah juga harus menyesuaikan dosisnya. Nah, ini sampai ke jumlah C yang kedua, Bapak Ibu. Jumlahnya, jumlahnya seberapa? Nah, ketika Bapak Ibu membaca medsos, seberapa pas satu genggam? Satu genggam siapa? Nanti kita akan sampai ke sana, ya karena ketika kita berbicara tentang, rimpa, tentang rempah, tentang rempah-rempah, tentang herbal itu tidak bisa lepas dari jumlah kan kenapa sih pokoknya tak, kalau bahasa Jawa ya pokoknya tak cemplong-cemplong pokoknya tak masuk masukin sal tahu yang dimasukin itu seberapa tidak masalah gitu ya misalnya memakai satu jari atau kalau zaman dulu itu ukurannya secara empiris memakai alat-alat atau tangan kita gitu ya satu jengkal, satu jari atau satu genggam, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jadwal. Jadwal itu adalah kapan mengkonsumsinya. Saya biasanya menganjurkan, mengkonsumsi rebusan atau seduhan rempah-rempah ini adalah satu jam sebelum makan. Tetapi, di balik itu semuanya, maka yang perlu dipikirkan adalah tujuannya. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk terapi, maka satu jam sebelum makan itu adalah waktu yang terbaik. Bagaimana dengan kondisi yang eh, ada sakit, mah? Misalnya, berarti setelah makan seperti itu. Nah, jadwal ini sangat penting karena ketika kita ingin menstabilkan, entah itu gula darah atau eh, dalam hal ini gula darah, maka itu menjadi ritme eh, tubuh kita, Bapak Ibu. Kemudian, C yang eh, C-nya adalah cara mengolah cara mengolah ini banyak ya bisa langsung dimakan ya tentu dicuci dulu ya bapak ibu ya atau diseduh atau direbus seperti itu nah kita sampai kepada jenisnya bapak ibu ya tadi di, di depan kita mengawalinya dengan berarti jenis-jenis atau bagian tanaman dan jenisnya apa sekarang kita ketika kita berbicara jenis maka kita mengenal nama umum nama umum itu seperti daun kelor Mungkin di tempat Bapak -Ibu berbeda namanya. Atau di Indonesia Timur namanya marungga. Ketika saya bilang daun kelor, mereka nggak tahu ah, itu daun kelor. Marungga. Oh iya, iya, iya. Atau di daerah Ibu apa namanya itu nama umum. Kemudian ada nama botani. Nama botani itu nama latin. Jadi nantinya kalau kita kenali herbal atau rempah-rempah itu, kita akan ketemu dengan nama umum yang sangat beragam. Itu nama yang bebas karena ketika daerah satu menyebut tanaman ini A daerah lain B daerah lainnya C itu kita tidak bisa ngotot-ngototan gitu ya kita bisa eyel-eyelan gitu mari kita cari nama botaninya yaitu kalau dalam salam Jizikium polyanthum seperti itu ya jadi apa yang dipakai biasanya tertulis misalnya kalau apa namanya daun itu leaf gitu ya kemudian teh teh itu disebutnya Camellia sinensis biasa ini sudah sangat umum ya bapak ibu ya dan ketiga, keempat, her, uh, daun ini bisa dipakai untuk menstabilkan gula darah. Tentu Bapak Ibu, ketika kita berbicara, kembali lagi berbicara tentang rimpang, rempah-rempah, atau herbal, itu whole-nya, keseluruhannya. Karena kita berbicara tentang menstabilkan. Berarti kita betul-betul menjaga keseimbangan. Kemudian lidah buaya juga demikian nah ketika kita berbicara tentang biji bapak ibu mungkin ada yang kenal ada yang tidak kenal juga nah, kita kenal tentang petai cina Petai cina ini makanan untuk pepes ya kalau di jawa gitu tapi petai cina ini ternyata bisa dipakai secara empiris sekali bapak sekali lagi bapak ibu ketika saya berbicara tentang empiris berarti itu sudah terbukti 50 tahun atau tiga generasi berturut-turut Demikian ya. Jadi mungkin saya akan sering berkata empiris, empiris, empiris, seperti itu, Bapak-Ibu tidak asing lagi. Nah, Cina ini eh, dipakai oleh eh, masyarakat Indonesia secara tradisi, kecuali sebagai makanan, itu juga sebagai obat yang menstabilkan gula darah. Nah, caranya itu eh, yang sudah tua, Nah, kalau zaman dulu, mengeringkan itu berbagai macam, Bapak Ibu ya bisa mengeringkan di bawah sinar matahari. Kalau bisa, kalau Bapak Ibu jemur sesuatu, itu ditampah atau apa ya, eh, yang anyaman bambu itu kemudian ditutup oleh dengan kain hitam. Mengapa? Supaya kalau di bawah matahari, supaya tidak kena debu, tidak eh, kena angin, tidak terbang. Selain itu, juga menyerap sinar matahari tidak langsung, warnanya akan bagus. Ada juga yang me, apa, mengeringkannya memakai sangrai. Nah, ini memang ada, ada pro dan kontra ya. Ada kalau zaman dulu, oh, yang sampai gosong, tapi itu bisa menjadi karsinogenik bagi orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsinya Jadi, mengeringkan di bawah sinar matahari atau eh, apa namanya, dua gitu ya, dua cara. Dua cara itu maksudnya ada yang diangin-anginkan. Kalau sinar matahari ada sampai jam 10 ada banyak sekali cara, Bapak Ibu nah kemudian ini ini bagian dari biji kemudian ini biji bapak ibu mungkin punya tanamannya ya disebutnya kesumba keling atau anato ya nama nama oh tadi ada nama umum ada nama botani ada nama farmasi biasanya nama farmasi itu biasanya sebutannya itu sebutan disingkat gitu ya misalnya seperti ini kesumba keling bahasa Indonesianya. gitu ya ada sebutnya orang orang luar negeri itu disebutnya anato tapi bahasa botaninya adalah bixa orellana. Ini yang dipakai bijinya. Tentu, Bapak Ibu, kalau punya tanaman seperti ini jangan coba-coba gitu. Maksudnya kita mesti bertanya kepada orang yang lebih expert gitu ya. Bisa jadi saya juga nggak bisa jawab Bapak Ibu karena tanaman Indonesia bayangkan di depan Bapak Ibu banyak sekali. Bahkan saya banyak belajar ketika pergi ke daerah bertemu dengan teman-teman daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda dan memiliki riwayat pengobatan herbal atau rempah-rempah yang berbeda-beda. Kemudian ini jamblang. Kalau di tempat saya namanya duet. Nah biji duet ini bisa dipakai untuk menstabilkan gula darah. Selain itu juga kulit akarni, eh, kulit batangnya juga bisa dipakai. Kalau di tempat ibu bapak ibu apa ya namanya? sekarang agak sulit ya mencari jamblang atau duet ini warnanya biru. waktu kecil saya dulu ibu sering membelikan gitu ya karena masih masih banyak. jadi kalau warnanya biru itu mulutnya bisa biru semuanya, lidahnya bisa biru gitu ya. kemudian ini adalah cabe jawa atau piper longum. ini tanamannya seperti sirih. ini bijinya juga seperti sirih bapak ibu ya. kemudian dikeringkan ini caranya ditumbuk lalu diseduh atau direbus. Nah ini adalah biji-bijian yang termasuk untuk menstabilkan gula darah. Kemudian akar, kayu, dan kulit kayu. Akar, kayu legi adalah akar. Kayu legi ini bukan kayu manis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca mungkin uh, yang menyukai tanaman obat itu, licorice, itulah kayu. Kayu legi, jadi ketika digitu manis sekali dan itu nol kalori. Uh, sering dipakai sebagai campuran untuk rempah-rempah. Gitu ya, rimpang, kemudian kayu manis ini kulit kayu. Kayu manis ini uh, kita tidak asing lagi, ya Bapak Ibu, karena kayu manis ini memang sangat familiar. Kemudian akar alang-alang, akar alang-alang ini uh, familiar juga, ya, dengan kita dia sifatnya diuretik, lalu kayu secang. Uh, ada di daerah di Jawa Tengah itu uh, memakai minuman, jadi mereka punya kelompok diabetes membuat minuman kayu secang sebagai penstabil gula darah tentu tidak hanya minum jamu saja bapak ibu mereka juga senam gitu ya mereka berkomunitas karena memang ketika kita berkomunitas ketika kita bersosialisasi disitulah juga merupakan terapi gitu ya jadi bagian dari akar kayu dan kulit kayu dan masih banyak lagi ya bapak ibu karena waktu nggak mungkin saya ceritakan semuanya nah kemudian ketika berbicara bunga ini tidak ansih untuk menurunkan gula darah bapak ibu ya, tetapi secara umum bunga-bungaan ini mengandung antioksidan yang sangat baik untuk ke, ke, apa namanya kesehatan kita secara umum. Kalau mau dipakai untuk orang-orang diabet, boleh-boleh sekali karena mengandung antioksidan. Bunga melati dikenal ketika dicampur dengan teh ya teh, kemudian dicampur dengan melati tentu bunga di dalam teh itu tidak diambil fungsinya sebagai apa ya antioksidan murni karena dia sebagai pewangi ya jadi kalau kita berbicara tentang rempah maka kita berbicara tentang lima hal rempah sebagai kuliner saya seringkali singkat CMACJ ya kuliner kemudian yang kedua sebagai medisin atau obat kemudian sebagai aroma aromatik karena bunga melati ini aromatik ya ketika kita minum teh sebelum minum teh ketika hirup kita benar-benar rileks itu sangat merupakan sebuah terapi Uh, aromatic, kemudian uh, coloring, pewarna, kemudian kosmetik. Ya, ketika kita berbicara rimpang, rempah itu me, uh, bisa me, uh, membicarakan tentang kelima hal ini. Lalu uh, bunga sepatu. Bunga sepatu ini bagus sekali dibuat seperti, sebagai teh juga Bapak Ibu. Kalau kita berbicara bunga, maka kita ambil sarinya adalah antioksidan. Lalu ada bunga mawar, bunga sedap malam, dan cengkeh. Cengkeh ini bunga ya, bunga yang dikeringkan. Jadi kalau Bapak-Ibu mau membuat teh dari bunga, sebenarnya ini istilah kelirumologi, Bapak-Ibu. Teh itu ya daun teh, gitu kan. Seduhan itu ya seduhan bunga, gitu. Uh, tapi karena kita sudah uh, melafalkannya teh, teh bunga, gitu ya. Teh ya teh sebenarnya. Tapi yang dimaksud adalah diseduh, seperti itu silakan saja. Selain itu, bunga-bunga ini juga Memiliki khasiat obat Bapak Ibu ya, misalnya seperti bunga sepatu ini baik sekali untuk batuk, batuk apalagi batuk yang berdarah ketika orang menderita tibi. mungkin bukan keluarga kita bisa jadi mungkin entah satpam atau tukang sayur gitu ya atau mungkin bahkan keluarga kita karena tibi paru itu adalah penyakit eh, daerah tropis gitu ya dan bunga ini bisa sangat subur. Tentu, Bapak Ibu, ketika memetik bunga ini tidak di pinggir jalan, ya, karena uh, pohon bunga sepatu ini juga merupakan anti polusi. Dia bisa menangkap karbon sehingga bisa me membersihkan udara. Seperti itu, Bapak Ibu yang suka uh, landscape, itu bunga sepatu menjadi salah satu tanaman obat yang juga berfungsi sebagai anti polutan. Nah, ketika kita berbicara tentang rimpang, maka kita tidak asing lagi. Kita berbicara tentang kencur, atau kunir putih, atau jahe, atau kunyit. Nah, ini adalah rimpang. Rimpang itu seperti eh, apa namanya, akar yang menggendut gitu ya. Nah, terus relasinya apa dengan diabetes? Rimpang ini mengandung antioksidan tinggi seperti kunir putih ini juga selain dia anti antiinflamasi dia juga menjaga kadar gula darah bagaimana caranya itu sesederhana menyeduh atau merebus kemudian kencur dia antiinflamasi juga kunyit demikian jahe juga demikian dia meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mendukung gitu ya menjaga kesehatan apalagi ketika kita berbicara tentang pandemi kemarin maka orang-orang dengan Komorbid e, itu sangat riskan ya, bahkan sampai sekarang, tetapi rasanya tidak perlu cemas juga karena rimpang rimang inilah yang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu, ketika kita berbicara buah, maka kita berbicara sayur juga. Ini disebut menjadi bagian dari sayur, bagian juga dari makanan, tapi juga berfungsi obat. Menarik sekali, Bapak Ibu, kita sangat bersyukur ya hidup di Indonesia. Karena sebenarnya di disinilah kita diberi pemahaman yang lengkap, sangat lengkap. Karena dimangap apa saja ada seperti itu, dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah kalau kita mau. Bahkan menanam sendiri juga sangat baik gitu ya. menanam Gedi yang disarankan oleh Pak Freddy Aworuntu itu gampang sekali, tinggal tanam. Gitu. Itu juga menjadi bagian dari restabil gula darah pare itu dikenal sebagai tanaman yang rasanya pahit tapi enak ya itu dipakai bisa di uh, jus atau dimakan dibuat sayur juga boleh atau dikukus bagian dari somai gitu ya lalu mengkudu mengkudu ini juga baik sekali ketika di blender kemudian diambil airnya atau difermentasi juga oke okay. okra okra dilalap juga oke okay. beligu atau buah kundur ini juga sangat baik karena beligu juga membantu menghambat komplikasi diabetes di ginjal Bahkan dalam kondisi kreatinin yang meningkat, uriem yang meningkat juga sangat baik membantu menurunkan. Buah peliko ini uh, uh, buat saya menjadi sesuatu yang solusi, solusi yang baik sekali karena manfaatnya sangat banyak. Kemudian herba yang disebut herba adalah seluruh tanamannya Bapak-Ibu. Daun sendok pegagan sambiloto itu adalah rempah-rempah atau herba yang membantu bisa mendukung untuk menstabilkan gula darah. Bahkan sambiloto ini juga bisa menurunkan ketika kadar gula darah tinggi. Tak, Pak liman ini mendukung sekali untuk um, menguatkan ginjal. Kita tahu ketika terkena diabetes kita tidak hanya berpikir menurunkan, menstabilkan, tetapi kita berpikir jangan sampai uh, komplikasi seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah memikirkan secara holistik maka kita tidak hanya memikirkan satu hal saja. Nah kebetulan ke, sebut berikutnya adalah kita berbicara umbi maka kita akan uh, ketemu sama uh, dua uh, dua apa ya umbi ini bapak ibu di dapur ya dan ternyata keduanya secara literatur secara prakteknya juga membantu menurunkan atau menjaga kadar gula darah banyak literatur menuliskan kedua umbi ini Sangat baik, ya. Tentu harus diingat tujuan 3C dan 1C. Kita sampai kepada cara mengolahnya dan penggunaannya, Bapak Ibu. Ya, nah, pasti ketika kita berbicara tentang rimpang-rimpang atau rempah-rempah, maka tidak lepas dari sesuatu yang manual. Kita mencucinya, kita menyikatnya, dan bagaimana cara penggunaannya itu bisa dibagi dua: diminum dan dipakai di luar itu dipakai di luar dan dipakai di dalam di dalam, itu diminum bisa dimakan langsung ditumbuk lalu diborehkan ini biasanya kalau ada luka ya misalnya gangren itu saya biasanya membantu kalau ada diabetes ada gangren bisa memakai rebusan daun mimba atau memakai rebusan daun sambiloto seperti itu kemudian ada juga yang diseduh dan diminum direbus itu bisa untuk diminum atau mencuci luka atau kompres atau untuk berendam seperti itu. Jadi, ketika kita tahu 3J1C itu kita sudah memikirkan dari A sampai Z-nya gitu ya. Dari pemilihan bahan tidak boleh salah seperti itu. Nah, ini adalah ini teori sekali tetapi bisa menolong kita Bapak Ibu bahwa ketika kita meramu itu adalah sebuah pekerjaan yang menggunakan tangan dan alat ketika mencampurkan bahan-bahan yang berasal dari tanaman obat, sehingga diperlukan higien dan sanitasi terhadap ramuan tersebut dan peralatannya. Jadi yang dikin, eh, yang perlu diperhatikan adalah tiga kita, sebagai peramunya, bahannya dan alat-alatnya. Nah, ketika kita berbicara tentang bahan ramuan tadi saya sudah sampaikan dicuci, kemudian ditiriskan, eh, kalau misalnya mau di eh, apa dirajang atau diiris-iris juga silahkan, atau kalau memakai mau memakai alat misalnya yang biasa Pak Hendra ceritakan juga tidak perlu diiris-iris langsung plung gitu bisa juga ya. Kemudian ketika kita berbicara peralatan maka digunakan yang digunakan harus bersih dan kering Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita betul-betul memikirkan higienitasnya. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Artinya adalah kita menggunakannya tuh tepat gitu. Tidak asal misalnya mau mengaduk gitu ya mengaduk mengaduk apa yang kita rebus gitu kita asal ambil aja yang kotor atau bukan untuk mengaduk itu seperti itu maksudnya begitu kemudian cuci bersih dan keringkan pelaturan setelah digunakan simpan di lemari berkakas dan kita kondisi fisik kalau bisa ya sehat tapi kalau misalnya kita sama-sama sakit ya nggak apa-apalah ya, <laughs> ya kita berusaha kan ya. Kalau misalnya kemarin ketika naik daun untuk ketika pandemi remp rempah-rempah ini sama jahe dan temulawak harganya melambung tinggi gitu, ya kita semuanya sakit serumah ya nggak apa-apalah. Kemudian cuci tangan, menggunakan masker dan tutup kepala. Ini sebenarnya untuk untuk menghindari kontaminasi ya Bapak Ibu ya. Selalu cuci tangan setiap penggantian tahapan proses pembuatan ramuan ini adalah sebenarnya menjaga. Idealismenya begitu. Dan me, kalau misalnya mau menyimpan itu akan lebih awet kalau higienitasnya itu terjaga sejak awal. Itu sangat kelihatan sekali Bapak-Ibu. Kalau kita memasak, ini kalau mau disimpan ya Bapak-Ibu ya. Kita memasak di awal itu mengolahnya sudah bersih. Karena ini kan kalau misalnya mau direbus seperti itu ya, mau disimpan lama. Maka ketika bersih di awal itu akan lebih awet. Tentu awetnya ini ketika diletakkan di kontainer yang tertutup ya, tidak dibuang dibuka tutup, bapak ibu ya kalau buka tutup akan terkontaminasi. Nah ada catatan bapak ibu tidak dianjurkan merebus menggunakan bahan aluminium. Kalau bisa menggunakan stainless, tapi tidak menutup kemungkinan ketika bapak ibu berada di tempat yang jauh, berada di tempat yang tidak ada peralatan, tidak juga menyurutkan eh, apa menyurutkan niat kita untuk mengajarkan kepada orang mungkin bisa jadi hanya ditumbuk dan diseduh atau kalau perlu direbus ya berarti kita memakai daun-daunan. Daun-daunan itu seperti dikukus seperti itu. Nah, kebetulan saya diminta untuk mengajarkan tenaga kesehatan untuk asuhan mandiri gitu ya, kemarin di Jawa Timur di seluruh puskesmas itu saya menganjurkan seperti itu karena mereka harus mengajarkan orang-orang untuk mandiri sehat dengan rempah-rempah seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang bahan baku kembali lagi Bapak Ibu bahwa eh, yang digunakan bisa kering, bisa segar. Istilahnya adalah simplicia. Tidak menggunakan tanaman yang salah dan yang dapat memberi efek dan tidak diinginkan atau keracunan. Nah, ini betul-betul diperhatikan. Pastikan kita tidak menggunakan eh, tanaman yang salah sehingga malah memberikan efek yang tidak baik. Tentu berikutnya adalah jumlah. ya. Nah, kemudian memilih bahan baku, ramuan dari akar, rimpang. Harus memperhatikan yang dipilih juga berwarna cerah. Tentu kalau misalnya sudah coklat yang sudah dikeringkan, coklatnya itu coklat cerah Bapak Ibu, tidak bulukan. Terus kalau Bapak Ibu mau belanja rimpang-rimpang atau rempah-rempah di pasar, kalau bisa pilih tempat yang terang. Terang itu bisa dari sinar matahari, bisa dari lampu. Setelah itu, setelah kita beli, tentu kita juga lihat lagi ya di rumah ya. Kalau misalnya ada yang bulukan atau uh, tidak bagus, kita mesti uh, screening diseleksi lagi. Nah, kemudian bahan yang berikutnya adalah kalau misalnya uh, bahan yang tua gitu ya, atau uh, apa bahan bantah buah atau kulit batang tidak retak itu kalau yang segar ya. Tapi kalau yang sudah kering seperti kayu manis ya tidak mungkinlah. Uh, tidak keriput gitu kan bahkan bahkan keriput keriputnya itu menunjukkan yang sudah kering sekali nah kalau misalnya uh, nah yang c ini agak agak ini bapak ibu karena kita punya pemahaman ya kalau yang teman-teman yang punya kebun atau suka berkebun yang digigit ulat itu uh, apa namanya berarti nggak ada pestisida tapi bukan berarti harus digigit ulat ya bapak ibu ya uh, karena ulat itu sendiri juga tidak tidak baik gitu kan kalau bisa memang apa namanya harus dibersihkan gitu kan betul betul harus bersih dan tidak terserang hama dan tidak bercendawan. ini sebenarnya tantangan untuk teman-teman atau kita semua yang suka berkebun kita punya uh, apa namanya ada cara untuk kita menghambat kalau kalau teman-teman berkebun tuh nggak mau hama itu disebut hama gitu ya karena Uh, itu adalah membantu juga membantu penyerbukan dan sebagainya ada caranya bagaimana menanam ini harus bersama dengan bunga ini supaya tidak menyerang uh, apa namanya tidak menjadi hama bagi tanaman A, seperti itu. Nah tidak memilih bunga, uh, buah, daun bunga, daun bunga, kulit umbi yang telah berubah warna atau layu ini yang segar bapak ibu ya. Kalau yang kering tentu kita juga bisa melihat segarnya simplisia kering itu seperti apa. Nah, ini adalah ukuran-ukuran, takaran-takaran secara umum, Bapak-Ibu. Ini saya ambil dari buku Saku Toga, dari Kementerian Kesehatan, yang kebetulan saya juga diminta menjadi kontributor di sana. Kita bersepakat, ukuran dipakai ini. Gitu ya. Ketika kita berbicara tentang satu gelas, maka dua, sama dengan 200 cc. Ketika bicara satu cangkir, adalah 100 cc. Satu sendok makan, 15 cc. Satu sendok teh, 5 cc. Dan satu jari itu ukuran dari jari telunjuk pengguna. Misalnya ketika anak kecil, batuk, eh, saya menganjurkan kencur. Kencurnya seberapa? Kencurnya satu jempolnya sih kecil. Jangan satu jempolnya bapaknya. gitu ya. Ini namanya empiris. Kemudian satu iris, iris ya, irisan, biasanya kalau eh, temulawak itu diiris-iris seperti ini maksudnya. Satu jepit itu pakai begini, pakai eh, telunjuk dan eh, ibu jari. Kalau satu jemput begitu. Ini adalah ukuran-ukuran bijaksana orang tua-orang tua kita, Bapak-Ibu. Kan seringkali kita tidak bisa jadi kita tidak punya uh, timbangan gitu ya atau udahlah pokoknya pakai ukuran tangan gitu kadang-kadang wes pokoknya uh, dikira-kira atau dikira-kira gitu waduh pakai ilmu kira-kirilah gitu pak bapak ibu tapi ya enggak apa-apa tapi setelah itu uh, ternyata orang tua kita itu ketika memakai satu jempol ternyata itu adalah uh, apa takaran yang masih takaran yang aman bapak ibu sehingga Kementerian Kesehatan membuat buku yang menolong masyarakat untuk sehat mandiri dengan buku petunjuk ini. Bapak-Ibu, saya akan menayangkan contoh-contoh ramuan. Tidak spesifik juga untuk diabetes, tapi untuk kita yang saya juga boleh. Apakah teman-teman yang diabetes boleh? Boleh sekali, karena ini saya mengambil ramuan yang sederhana, yang biasa, Bapak-Ibu. Ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu memang e, berkait dengan diabetes, nanti bisa silakan e, menghubungi saya, atau e, nanti bisa bisa ngobrol seperti itu ya. Nah, asam jawa ini sangat baik untuk kesehatan kita, dan asam jawa ini di Indonesia bukan hal yang asing, sehingga yang saya tayangkan adalah yang akrab, yang dekat dengan kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara dengan asam, berbicara asam jawa, maka... Tidak lepas juga, asam jawa ini bisa menurunkan berat badan. Ya, kalau dimakan rutin, ya eh, diminum rutin, kemudian eh, rutin itu tidak setiap hari dalam jangka yang lama, Bapak Ibu. Ya, saya biasanya, kalau ada yang bertanya boleh nggak, minum rempah-rempah dalam jangka waktu lama. Pertanyaan saya, tujuannya apa? Kalau misalnya eh, memang ada tujuan yang dicapai, boleh saya suka sekali minum tinggal diseru saja bapak ibu. Saya tidak punya tujuan hanya suka aja. Tapi yang terjadi apa? Itulah salah saya. Dua minggu berturut-turut saya minum. Yang terjadi apa? Celana saya kendor semua. <laughs> Karena saya hanya suka saja. Waduh, ternyata tubuh saya responsif sekali dengan asam jawa. Ini sedih pakai. Nah biasanya ada orang-orang yang uh, diabetes juga, ada obesitas juga gitu kan? Karena obesitas itu ada uh, menarik menarik semua penyakit nempel gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga dan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Kemudian ketika kita berbicara rimpang-rimpang, maka juga tidak tidak pernah tidak membicarakan tentang jahe. Jahe adalah um, apa ya, rimpang sejuta umat gitu ya. Karena jahe ini juga sangat baik Ya, jadi, dia juga merupakan antihiperglikemi. Berarti, hipoglikemia ya. sifatnya hipoglikemia itu menurunkan uh, gula darah. Tapi, bagaimana dengan kita yang gula darahnya normal? Ya, tidak apa-apa, itu tidak masalah karena bagaimanapun, dia tidak hanya bekerja hanya satu macam saja. Bapak ibu, inilah sebenarnya ketika kita berbicara tentang whole, sebuah uh, rimpang itu, kita tidak hanya berbicara satu ingredient saja, tidak berbicara satu fungsi saja sehingga di dalamnya kalau kita lihat kandungannya bapak ibu ya ada karbohidrat semuanya ada ada nutrisi dan non nutrisi yang maksudnya nutrisi ini ya karbohidrat protein gitu ya yang non nutrisi ini yang ini misalnya seperti gingerol ini antioksidan gitu ya non nutrisi tetapi berguna tadi ya pak jarod uh, uh, sehingga tidak menyebabkan malnutrisi nah, itu yang pentingnya seperti itu kita memahami dan belajar seperti ini supaya kita tuh lengkap pemahamannya seperti itu ya. Ini sesederhana dikeprek tinggal direbus atau mau dijus tinggal diambil seratnya tidak diminum seperti itu. Jahe menjadi menjadi uh, andalan kita semua ya kalau untuk menjaga stamina itu supaya kita tetap produktif. Demikian juga uh, dengan kunyit Bapak Ibu. Kunyit juga merupakan rimpang sejuta umat ya. Di telit penelitian yang begitu banyak dan sangat baik, kalau tadi ada asam jawa dan kunyit, dikenal sebagai untuk mengurangi nyeri pada menstruasi. Tapi, bapak-bapak, boleh nggak? Boleh, boleh sekali, bapak ibu, karena bapak-bapak kalau minum kunyit asam, nggak bakalan menstruasi ya. Tetapi, menjadi lebih segar, menjadi seperti apa ya e, booster seperti itu? Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. <laughs> Gitu ya dan kandungannya banyak bapak ibu banyak sekali antioksidannya bahkan bisa untuk membantu untuk uh, efek samping yang sangat tidak nyaman bagi orang diabetes adalah gangguan lambung atau gangguan saluran cerna kunyit dan jahe bisa diandalkan Tuh ya ini adalah minuman contoh minuman segar saja bapak ibu contoh saja yang bisa dipakai apakah bisa dipakai untuk Menjaga uh, guladar? Boleh, silahkan saja. ini adalah minuman Bapak saya. Bapak saya juga penderita diabetes dan uh, cukup tertolong dengan jahe dan serai. Kalau diseduhkan hanya sekali saja ya Bapak Ibu, atau dua kalilah. Tapi rasanya sudah berbeda. Tapi hati-hati kalau bapak -Ibu, bapak Ibu merebus, ini kita mengantisipasi. Merebus itu hanya satu kali. Kalau mau menghangatkan tidak boleh, Sampai mendidih atau berlama-lama, Bapak-Ibu. Mengapa? Karena ketika kita merebus, ini merebus ya, kalau ini di slide ini adalah menyeduh. Kalau merebus, sudah mendidih, lalu dikecilkan apinya, ada caranya, Bapak-Ibu. Dikecilkan apinya berapa lama, itu adalah set aktifnya sudah keluar. Ketika ada sisa, kita ingin merebus lagi, terus mendidih lagi, kita tidak tahu zat aktif itu bisa berubah, menjadi racun, atau berbahaya untuk kita kita tidak tahu. Karena ini empiris Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita memperlakukan rimpang-rimpang ini dengan direbus, maka dianjurkan perebusan hanya satu kali, kalau ingin dihangatkan tidak boleh sampai mendidih atau direndam dengan eh, apa namanya air panas seperti itu. Berikutnya ini contoh juga, ini gampang sekali ya. Jadi, kalau untuk teman-teman di HP tentu tidak perlu pakai madu atau pakai kayu manis atau pakai kayu legi. lagi. Contoh yang sederhana, tinggal ada kembang telang, serai, jahe, jeruk nipis, madu, gitu ya. Ini contoh yang sangat homi gitu ya. Kita bisa lakukan. Kemudian wedang kunyit juga baik sekali. Sama-sama kuning gitu ya. Ada temulawak, kunyit, bisa juga temulawak, bisa juga kunyit, kemudian nanas. Madu di skip saja. Tapi kalau kita yang tidak ada uh, gula juga silakan. Nah ini adalah daun gatal dari Papua. Tidak ada hubungannya dengan diabetes, Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada nyeri sendi boleh juga dicoba. Saya coba dibawakan oleh teman dari Papua. Gak tahan, Bapak Ibu. Ketika dioleskan itu uh, jadi merunt apa, meruntus. apa? sih? Nah seperti itulah, itu gatal panas gitu. Tidak ada, uh, tidak ada rasa enak-enaknya. Setelahnya, itu rasa nyaman. Nah, inilah Bapak-Ibu, sebuah kearifan lokal yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita berbicara penstabil darah, maka apa yang saya katakan tadi itu baru seujung kuku. Di Indonesia banyak sekali. Sehingga, maka kita menganjurkan, kalau menggunakan ramuan, maka kalau bisa memenuhi kriteria ini, Bapak-Ibu, aman dan bermanfaat, Kemudian, praktis dan mudah dilakukan. Ketersediaan cara bahan peralatan mudah dan terjangkau, dan merupakan bagian sesuai tradisi budaya masyarakat. Artinya, apa artinya kita uh, memelihara, memelihara sesuatu yang baik yang bisa jadi menjadi budaya keluarga kita? Keluarga kita pasti punya budaya, ya, masing-masing dan punya kekuatan masing-masing, bahkan uh, sengaja diturunkan gitu, sehingga kita betul-betul merasakan manfaatnya. Selain apa yang saya sampaikan di depan, maka yang tadi di depan saya mengatakan bahwa ada lima keseimbangan yang sebaiknya Bapak Ibu pikirkan dan sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Jarot bahwa tidak ada terapi satu macam saja mengatasi segalanya. Pikirkan aktivitas kerja. Aktivitas kerja itu adalah ketika kita masih aktif produktif, maka kita memikirkan waktunya Waktu bekerja itu berapa jam? Jangan lembur kok setiap hari. Namanya bukan bekerja. Kemudian asupan makan dan minum berapa banyak minum yang bapak ibu gunakan yang diminum. gitu ya? Ada rumus 30 kali berat badan minimal ya 30 cc kali berat badan. Ada juga 40 cc. Kalau 30 cc kali berat badan itu yang aktivitasnya tidak tidak banyak tapi kalau 40 cc kali berat badan itu yang aktivitas sehari-hari bekerja dan sebagainya itu minimal minum. Kemudian yang ketiga adalah rekreasi, sosialisasi dan refreshing seperti itu. Jadi kita tidak bisa bekerja terus. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita tubuh kita itu perlu relaksasi. Kemudian tidur cukup juga ya, tidur cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah olahraga yang kelima manajemen stres. Nah itulah hal-hal uh, yang perlu diperhatikan ketika kita sehat maupun tidak sehat. Jaga lima keseimbangan menjadi bagian dari uh, kehidupan kita sehari-hari untuk kita juga bisa produktif, bisa aktif dan bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Ya demikian uh, presentasi dari saya. Waktu saya serahkan kepada Pak Jarot. Oke, okay, terima kasih Dr. Prapti. Barusan ini Ibu Tini juga pas japri saya, Pak bilangin lagi sama Dokter Prapti. <laughs> ya, yeah. oke okay, teman-teman, kita akan masuk ditanya jawab tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum tanya jawab maka kita akan ada sponsor dari Pak Hendra ya yang menghubungkan komunitas kita ini dengan Ibu Dr. Prati ya. Silakan waktunya Pak Hendra. Ya terima kasih pertama Dr. Prati untuk penjelasannya kepada Pak Jarod yang sudah mengizinkan saya untuk share ya. Kali ini saya mau share yaitu kenapa saya tertarik untuk membahas mengenai rempah-rempah. Karena sesuai dengan produk yang saya promosikan itu salah satunya untuk membuat herbal ya kalau yang lalu untuk jus sudah, untuk smoothie sudah, untuk biji-bijian sudah, untuk sup ya belum ya. Nah sekarang herbal dulu ya. Nah saya tarik ini karena apa? karena saya membuat Bapak Ibu tidak punya masalah lagi, tidak ada beban lagi, apalagi yang dikatakan oleh dokter prakti begitu bagusnya rempah-rempah untuk kesehatan kita. Nah, kalau masih susah mengolahnya, nah barangkali ini salah satu cara untuk kita kelola supaya kita mau menggunakannya, ya. Silakan Eka presentasi yang mana? Yang mana aja deh, tayangkan dulu. Kalau tidak salah ada tiga ya, ya ini saya uh, mungkin buat yang rempah-rempah kalau tidak salah yang waktu itu Dokter Prati kasih tahu. Uh, Oke, okay. ini dulu saya mau uh, skip dulu sebentar. Ini yang terkenal Bapak Ibu, uh, saya sudah tanya Dokter praktik apakah bagus kandungan ini, katanya bagus ya, kandungan ini. Banyak dijual di eh, toko supermarket yang saya tahu atau di hall, food, food hall ya. Ini namanya Michael Herbal ya. Itu komposisinya eh, bawang putih, jahe, jeruk lemon, cuka apel, madu murni, eh, bisa juga madu hitam. Itu 400 cc ya. Jadi kalau bapak ibu mau buat itu ada ukurannya, silakan aja diambil presentasinya, Maksudnya persennya ya jadi tepat caranya ya. Nah kemarin saya tanya lokoplati apakah eh, perlu disaring dokter ya, dokter bilang eh, disaring perlu ya. Nah waktu disaring itu memang eh, tidak semuanya kita dapat rempah-rempahnya tersaring ya. Terus saya buka saringannya. Wah ternyata hasilnya lebih bagus ya. Jadi halus sekali ya. Dan kita dapat semuanya. Tapi tidak membuat terganggu waktu kita minum. Jadi eh, orang bilang apa ya, kesedap. Ada rempah rempahnya masih terasa. Tidak sekali. Harus sekali ya. Nah kita lihat aja sekarang cara prakteknya. Silahkan Eka videonya ditayangkan nah seperti sekarang ini sekarang saya mau coba satu herbal yaitu melayar ke herbal nah terdiri dari ada bawang putih saya hitung ya jahe, jeruk lemon, cuka apel, dan madu di sini saya akan buktikan dengan mama cooking blender ini bisa halus sebab ada 6 mata pisau ya saya akan buktikan sekarang ini bawang putih 60 gram sudah ditimbang kemudian jahe merah saya pakai sama 60 gram juga nah, kemudian ini 60 cc jeruk lemon saya sudah perah jeruk lemon nah, kemudian cuka apel 44 cc cuka apel semua buahan dijadikan satu dan akhirnya diberikan madu ya seratus tujuh puluh enam cc caranya saya tutup saya gunakan tombol juice on off select juice saya pencet juice saya pakai untuk setelah dua menit dua menit karena ini kita mau perlu halus ya langsung pencet start selesai sudah makan apakah masih ada jar tersisa sebentar ya. lagi sangat halus sekali ya sangat halus sekali terima kasih ya sekarang saya mau coba untuk buat rebusan ketumbar rebusan air ketumbar ini bagus untuk menurunkan kolesterol Terutama LDL, ya. Caranya mudah, ada saringannya. Kita pasang di sini saringannya, kemudian diberi air 300 cc, lalu satu sendok makan ketumbar. Oke, kemudian kita tekan tombol forex. Jadi, caranya gampang, on-off selek, pencet sekali porridge lalu pencet start. Kita diamkan, jadi dia mulai berproses, airnya mulai ditidikan, dipanaskan. Setelah dipanaskan, otomatis dia akan blender, berputar sebentar satu kali, masak dihitung 20 menit waktunya. Otomatis alat ini hitungannya 20 menit. Kita tinggal tunggu hasilnya ya nah bunyi, bip bip dia putar sekali nah, sekarang tinggal prosesnya pemasakan sudah berjalan 20 menit, cukup ya ini saya matikan langsung airnya dikeluarkan nah, cukup satu hari kita minum air rebusan ini sekitar 200 cc ya terima kasih Ya, sebelum video ditayangkan, itu saya mau sedinggung sedikit mengenai Myrker Herbal. ya. Jadi saya nggak tahu, saya nggak mau, nggak mau bilang itu bagus, tapi ini ada beberapa kesaksian dari teman saya yang harus pasang ring jantung. Ternyata setelah dia minum beberapa botol Myrker Herbal, Ternyata akhirnya diperiksa tidak perlu, Pak. Sang ring jantung lagi ya. Jadi, itu salah satu memang yang dipercaya uh, bagus untuk membersihkan mungkin sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah. Ya, uh, itu yang saya boleh sampaikan. Ya, nah, yang terakhir, videonya yang disebut jamu empon empon ya, itu dulu zamannya COVID, itu wah, sangat terkenal tuh semua orang mau buat ya nah kita juga bisa buat di sini jadi sangat mudah sekali tinggal dicari aja apalagi tadi yang Dr Praktu sudah sampaikan ya tinggal bahan bahannya aja dibuat silakan reka saya akan coba untuk buat herb atau herbal dari rempah-rempah Indonesia ya pasti ada temulawak, encur, jahe dan juga serai caranya sangat mudah kita pasang saringannya airnya saya pakai 1200 cc air biasa saja ya air layak minum setelah itu kita masukkan semua bahan ke dalam sini 400 gram maksimal lalu kita tebal tekan tombol Herb 20 menit ini 4H3 Herb start sudah Herb 20 menit start yes. oke okay. sudah diamkan sampai waktu ini selesai dan kalau lihat penunjuknya di sini. Turun terus lama-lama ya sampai mendidih terus seperti dimasak. Akhirnya nanti kita keluarkan di sini airnya. Ya. Kurang lebih seperti itu saja ya. Jadi penggodokannya itu kurang lebih 20 menit. Pertama di blender, kemudian dimasak ya. Dan uapnya ini pun keluar sehingga tidak menyebabkan perut kita jadi kembung ya jadi kalau tidak mau disaring tinggal diangkat atas saringannya jadi semuanya kita dapat ya nah ini juga ada di beberapa menu Chinese yang boleh dibilang bahasanya ciapo ya itu juga bisa ya dipakai nah ini selesai berarti ya ya kita tinggal keluarkan tinggi ada Oke, Sekian. Sekarang saya akan tunjukkan keluarkan di mana ampasnya kita bisa lihat juga di sini. Ada begitu banyak. Ya. Saya belum pernah coba apakah bisa digunakan lagi atau tidak saya tidak tahu ya terima kasih baik nah itu mengenai videonya sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai uh, bahannya bahannya itu polikarbonat uh, ada sertifikat dari SGS jadi badan dunia yang uh, menyatakan itu layak untuk dipakai untuk membuat satu minuman karena dicoba uh, ini dia setelah 6 jam dipanasin terus tidak bereaksi apa apa bahkan diberi cuka ya diberi cuka pun tidak reaksi yaitu satu badan yang memang badan dia yang sudah uh, ini ya ini kita uh, mungkin nggak pakai yang ini Eka, ya baik itu sekarang uh, sekarang saya mau ceritakan mengenai hadiahnya ya seperti biasa masih terdapat lima orang pembeli untuk mendapatkan hadiah hadiahnya kuali ya nah, ini hadiahnya kuali saya ceritain dulu kalau harga gampang ini kuali ini eh, bapak ibu yaitu kuali yang bukan teflon tapi dia punya bahan dasar itu berbeda seperti sarang lebah jadi sarang lebah atau sarang tawon sorry sarang tawon ya jadi Waktu misalnya telur atau daging yang menempel di sana tidak langsung melekat karena ada uh, gerunjul-gerunjulnya. Ya, bahasanya ada kotak-kotaknya, dia kayak ngegantung, ya. Nah, sehingga tidak mungkin nempel bahannya stainless. Nah, kalau ada orang mau cari stainless, tapi anti lengket ini dia. Ya, ini saya hadiahkan sah nilai harganya satu juta dan untuk memasak di sini bapak ibu cukup sampai air mendidih 3 menit jadi kita masak api dia dinyalakan, kemudian ditutup kualinya setelah mendidih airnya dimatikan ini khususnya untuk supaya gizi daripada vitaminnya tidak rusak sebab kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan api untuk memasak akibatnya vitamin sebagian akan rusak. Nah, ini tidak perlu ya, itu kurang lebih. Nah, sekarang berapa harganya? Harganya masih sama walaupun dolarnya udah hampir 16.000 ya kalau dolar. Ini kalau tahu harganya masih sama 6,5 juta ya. Harganya dengan hadiah 5 orang pembeli seperti biasa mendapatkan kuali senilai 1,8. Hubungi Nah, ini langsung Pak Hussein yang akan menjelaskan mengenai cara bayar, cara kirim, pakai produknya ya di 0813 8188 -4342. Di 0813 8188 -4342. Sekali lagi, 0813-8188-4342. Ya, nanti di kolom chat juga saya tambahkan lagi ya nah itu kira-kira presentasi dari saya saya serahkan kembali kepada Pak Jarod terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya terima kasih Oke, terima kasih Pak Indra dan Dokter Prakti kita akan masuk tanya jawab tapi saya mau kasih ini dulu nih ya mau pamer sedikit nih hasil satu minggu uh, out ya ini setelah setiap siang minum jus pro dua gelas malam kefir satu gelas maka visceral fat saya dari 15 itu waktu pulang dari Amerika ya tiga minggu di Amerika diajak makan all you can eat terus maka visceral fat saya 15 lalu dengan pola makan yang diketatin lagi low karbo, tidak makan goreng-gorengan, tidak makan kerupuk, tidak makan karak, tiap siang jus malam kefir maka visceral fat saya udah 11 target saya 9 sebulan lagi ya dengan visceral fat yang sebelas, 11 maka body score saya uh, 77 ya dan berat badan saya 60,45 itu ada di ideal dan yang bikin saya happy hari ini ya body age saya sudah turun ke lima, makin muda lagi daripada uh, yang dua bulan lalu ya ini uh, di berat badannya idealnya minimal 59 saya di puluh. 60,5 tadi ya, jadi ada di ada di uh, iju, gitu ya, jadi memang uh, alat itu tidak bisa bohong ya, yang bohong itu manusia, <laughs> walaupun itu alat tidak akurat ya, karena itu namanya body age itu kan hanya ya berdasarkan kadar air, kepadatan tulang, jumlah total uh, lemak, lemak visceral fat, lemak di otot, lemak di kaki. Uh, lemak dan otot total dalam tubuh komposisinya lalu BMI dari situ menjadi usia usia biologis itu lebih tepatnya usia kebugaran ya jadi misalnya pankreasnya rusak jantungnya rusak paru-paru rusak nggak terdeteksi jadi misalnya umurnya 35 tahun besok mati bisa juga jadi sebenarnya bukan bukan indikator kesehatan tapi ya berdasarkan indikator indikator yang di yang dihitung tadi jumlah air dalam tubuh saya masih kurang ya minimal 55 saya 54,5 ya malah kemarin 54,8 saya minum kopinya 3 gelas sehari dalam tiga empat hari saja turun 0,01 persen itu penting sekali jadi kayaknya saya kopi maksimum satu gelas supaya nggak diuretis. Hingga, nanti kadar air saya, kalau bisa 60%, saya kira skor tubuh saya makin bagus. ya, Visceral fatnya makin rendah. Seperti Dr. Elizabeth Subrata berkata, lingkar perutmu berbanding terbalik dengan usiamu. Makin buncit, makin cepat mati. <laughs> Mohon maaf, yang buncit-buncit. Bebakan -buncit, kalau disinggung-singgung supaya bertobat. ya, Lalu mulai jaga makan dengan baik. ya, Dan paling tidak saya... Bukan hanya menyindir nyidir tapi mengajari. Ya, yang mau perutnya kepes. Ayo, setiap pagi ikut-ikut olah nafas dengan saya. Gratis, 5.30. Lalu, jam 6, saya ajari praktek bersama uh, body stretching. Ya, olahraga yang aman juga buat orang umur tujuh puluh Ya, angkat kaki pelan-pelan dan sebagainya supaya perutnya bisa kempes. Jadi, Ayo kita sama-sama pola hidup sehat dan toh teman-teman tidak harus bayar ya kalau belajar sama saya semuanya gratis ya. Oke sekarang kita akan masuk ditanya jawab pertanyaannya cukup banyak tapi saya akan baca yang paling beruntungan dulu dengan tema setelah itu nggak apa-apa kita yang lain kita jawab juga ya. Saya bacakan pertanyaan uh, Bu Dokter untuk rempah-rempah umbi misalnya jahe kunyit dan lain-lain apakah ada pantangan cara diolah misalnya yang ini tidak boleh mentah yang ini harus dimasak apakah ada pantangan-pantangan seperti itu? Iya terima kasih untuk pertanyaannya Bu Fani. Uh, yang pertama sebelum kita bicara pantangan tujuannya untuk apa dulu? Hmm. Nah, ketika kita uh, berbicara tentang tujuannya untuk apa, maka kita baru bisa memilih ini mau yang mentah atau yang direbus. Contoh, ketika kita mau berbicara tentang gangguan saluran cerna misalnya seperti tipes, maka yang dianjurkan harus lebih baik direbus. Karena kalau mentah, itu takutnya ada bakteri-bakteri atau tidak steril. Nah, tetapi kalau misalnya kita rasa pencernaan kita oke, kita perlu... Oh, apa namanya rimpang tadi kencur untuk radang tenggorokan kita bisa ambil segar hmm. tapi intinya semuanya bisa diolah dengan segar misalnya ditumbuk kemudian diseduh air panas dengan catatan di awal adalah kuncinya di bu ibu Masih. karena kalau tidak bersih maka itu akan memberikan memberikan efek yang tidak kita tahu nanti yang disalahkan rempahnya adalah itu adalah ingat eh, bisa ingat ya tadi ya Uh, tiga hal yang sebelum kita meramu adalah bikinitas diri kita peralatan dan bahannya sehingga kalau ibu yakin bahwa bahan itu uh, baik itu bisa memakai uh, yang segar kalau bahasa jawanya tuh dicekok dicekoki gitu nah itu masih uh, kadar apa kandungannya masih oke okay. dan uh, ada yang mengatakan uh, jangan langsung diminum tetapi diseduh di apa ya di Entah, tapi lalu disiram air panas, seperti itu. Itu adalah meminimalisir kontaminan. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima Termasuk kasih, Pak. bunga-bunga juga, ya? Yang iya, jenis. betul, Pak. Oh, oke. Okay. Kalau ini kan sekarang lagi musimnya ekoenzim, itu kan dikenal sebagai desinfektan alam, direndam 10 menit untuk memastikan patogennya mati. Boleh juga, ya, Bu, ya? Setuju, Pak. Boleh sekali. Siap. Ya. Minum herbal, apakah seperti ya rempah-rempah ini herbal, apakah juga berpengaruh tidak baik pada ginjal, sehingga ada aturan misalnya hanya maksimum 3 minggu, harus ada jedah seminggu, dua minggu, atau boleh terus-menerus? Ya, semua apa yang masuk ke dalam tubuh harus ada aturan main. Hmm. Jadi sekali lagi tujuan untuk apa? Kalau untuk memaintain kesehatan kita, itu seminggu hanya lima hari saja. Tapi untuk treatment tertentu, misalnya untuk kanker atau untuk diabetes, itu dua minggu berturut-turut lalu dievaluasi. Evaluasinya seperti apa itu tergantung kondisinya. Bisa juga sampai satu bulan, bahkan kadang-kadang kalau kasus tumor saya berikan selama dua bulan baru cek USG. Jadi memang tetap harus ada evaluasi dan monitor. Kalau misalnya selalu begitu ya Pak Jarod, apa namanya mengkhawatirkan ginjal Iya kalau tidak seimbang minumnya ya ginjal akan bermasalah bahkan ketika tidak minum jamu pun kalau kurang air juga ginjal akan bermasalah. Oke, ini masih bicara soal ginjal ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan ginjal yaitu herbal jamu apa yang bagus untuk kesehatan ginjal dan apa yang dilarang untuk ginjal. Iya selama ginjal itu baik, semua bagus <laughs> untuk mendukung kesehatan ginjal yang pertama adalah air jumlah air tercukupi kemudian untuk mendukung ginjal itu seperti tapak liman tadi kemudian yang bersifat diuretik seperti daun salam kalau misalnya mau membuat Seduhan daun salam itu juga bagus untuk dan ginjal, tetapi juga bisa dicampur dengan yang lain seperti sereh Lalu seledri, seledri juga baik, tetapi bukan untuk cuci ginjal. Istilah seledri mencuci ginjal itu hati-hati, hati-hati uh, sekali ya. Jadi uh, kita tidak punya persepsi, jangan punya persepsi bahwa seperti di gelontor tidak juga. Karena faktor yang lain masih banyak sekali yang mempengaruhi nggak bisa kayak obat seolah-olah buat apa lontorin ginjal atau batu ginjal kalau herbal nggak sampai seperti itu ya ibu ya iya betul pak oke nah kalau ini nyimpang sedikit uh, tapi bicara tadi yang uh, herbal herbal untuk ginjal yang bersifat diuretis karena membuat orang banyak kencing gimana yang bersifat diuretis tapi kayak kayak kopi atau air kelapa oh <laughs> beda tema ya pak beda ya nggak bagus buat ginjal ya uh, walaupun fungsi ya, harus ada imbangannya ya pak ya oke okay. harus ada imbangannya kalau minum kopi harus minum air putih juga karena bagaimanapun itu ada konsekuensinya okay. walaupun sama -sama. ada tapak liman kumis kucing itu baik ya selama uh, terus tempuyung itu juga baik sih Hmm, jadi tidak semua yang deuretis itu berarti bagus buat ginjal, enggak ya, enggak begitu ya. Iya itu. iya. iya Pak. Iya yeah. betul. Bawang putih, bawang merah. Bagaimana cara mengolah dan takarannya? Kalau untuk di, kita bicara untuk diabetes, apa sekedar pokoknya banyakin bumbu-bumbunya atau makan tahu, makan apa itu sambalnya kasih bawang merah, bawang putih banyak banyakin gitu. Iya. Uh, saya, saya bersyukur ya karena ketika saya menjawab ini Pak Jarus sebenarnya sudah mengawalinya gitu karena bagaimanapun itu adalah makanan. Jadi ketika saya tadi mengatakan bahwa herbal itu bisa dipakai lima hal yaitu kuliner, medicine itu juga mencakup itu bisa menjadi berupa makanan. Jadi kita tidak tidak terpengaruh oh ini harus begini. Tapi kalau misalnya ibu mau mengkonsumsinya juga bisa silakan. Nah untuk mudahnya itu sehari biasanya satu jempol atau satu siung. Misalnya mau dibuat apa. Mau di, maksudnya, mau dimakan sendiri seperti itu ya, cukup satu siung saja. Tetapi sekali lagi, bawang merah dan bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah dalam tanda kutip. Memang betul-betul darahnya jadi encer. Kalau tidak dievaluasi dan monitor kebetulan saya punya teman itu, dia tuh hobi makan bawang. Itu pikirnya uh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi ketika dia masak tergores pisau itu darahnya tidak berhenti-berhenti baru dia sadar bahwa dia makan bawang itu tidak terukur. Tidak ada jeda seperti itu. Sehingga kevariasian makan-makanan itu sangat diperlukan. Kecuali kalau memang ada tujuan tertentu harus makan herbal sesuai dengan aturan main. Nah, itu akan beda karena harus dimonitor. Tapi kalau misalnya tadi menstabilkan. Jadi, saya memakai mohon maaf Pak Jarod, jadi saya memakai istilah menstabilkan itu adalah kondisi yang mungkin kadang turun kadang naik seperti itu. Jadi basicnya itu sudah ada sehingga herbal itu menjadi pelengkap itu asumsi saya. Jadi kalau teman-teman yang memiliki diabetes itu harap sudah mengikuti eh, apa namanya apa-apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara di komunitas ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru silakan dimulai dan melihat materi-materi yang sudah sangat baik sekali gitu di uh, disampaikan Pak Jarod dan tim uh, para pembicara yang baik itu sehingga herbal ini menjadi pelengkap dan bisa menjadi pendukung seperti itu dan yang saya sampaikan tadi adalah memang herbal-herbal yang mendukung untuk menstabilkan gula darah demikian Pak mudah-mudahan ya. bisa menjawab pertanyaan ya ya ada beberapa pertanyaan yang saya gabung jadi satu mengenai herbal yang dalam bentuk uh, kapsul Kan di apotek atau di toko-toko kesehatan banyak tuh ya, ini herbal untuk apa namanya, mengkudu ini, bawang putih ini, apalagi itu. Kalau yang dalam bentuk kapsul, apakah lebih bagus yang fresh yang dibuat sendiri atau bisa juga? Iya, semua kemasan itu bagus. Semuanya yang pertama, sekali lagi kembali-kembali, kita tujuannya apa? Kalau misalnya kita membutuhkan yang berupa ekstrak dan kita memang membutuhkan gitu ya, kita memakai ekstrak gitu. Jadi, uh, kita tidak bisa mengatakan uh, ini paling baik, ini paling bagus, atau uh, yang lain tidak baik, yang lain lebih bagus, tidak juga. Kita bisa melihat kepentingannya apa kita mengkonsumsi itu, karena sediaan-sediaan uh, yang kita akan konsumsi sangat sangat diperlukan informasinya ya supaya kita kalau ada apa-apa bisa bertanya. Kemudian berupa kapsul ekstrak itu baik bagus semuanya karena memang pasti sudah ter apa ya? terscreening, teruji baik itu ke, uh, dosisnya maupun kemanfaatannya. Ada ada jamu, ada herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah, ini adalah bentukan-bentukan Eh, apa ya, sediaan herbal yang bisa membantu kita untuk bisa lebih sehat dan itu baik, asal Bapak Ibu tahu betul-betul eh, mengenali produknya itu dari mana dan sebagainya oke, terima kasih, kembali ke soal diabetes, ada pertanyaan rebusan daun pandan dan juga air kelapa muda plus daging buahnya, jadi dua hal itu apa bagus untuk orang diabetes? diabetes Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Daun pandan eh, kita kenal sebagai daun eh, yang beraromatik ya. Dan saya biasanya menganjurkan daun pandan ini untuk mengurangi nyeri sendi. Kalau untuk diabetes memang saya belum pernah menganjurkan. Tetapi karena manfaatnya dia mengandung antioksidan yang tinggi, bisa dicoba. Nah, ini kenapa herbal itu bisa dicoba? Karena cukup aman. Asal mengikuti 3J1C-nya itu, kemudian air kelapa muda dan daging buahnya itu baik untuk diabetes. Akhirnya kembali lagi ke 3J1C-nya. Jenisnya sudah jelas ya, kelapa muda dan e, apa namanya airnya, dan daging buahnya. Yang kedua adalah jumlahnya, seberapa banyak jumlah yang dikonsumsi. Saya pikir kalau misalnya e, apa namanya dan makanan yang lain dikonsumsinya apa saja itu juga sangat mempengaruhi. Jadi memang tidak bisa kita mengatakan oh itu baik atau tidak. Kembali lagi kita mesti me apa me menanyakan lagi, menanyakan ulang. Kalau memang itu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup sedikit itu baik karena memang itu kan eh, apa ya, mineral vitamin itu ada. Nah, bagaimana dengan yang lainnya itu mungkin Ibu Susan yang mungkin bisa mengevaluasi Oke bicara C tadi cara mengolahnya Nah apakah herbal itu harus dimasak dengan alat-alat tertentu misalnya rebusnya pakai kuali atau aluminium boleh atau harus yang apa misalnya pakai uh, Iya tadi uh, uh, ya, ada catatan alum ya. uh, iya. tadi ada catatan aluminium tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan uh, merusak aluminium itu ketika dipanaskan akan mudah merusak dari kandungan si herbal-herbal itu. Kalau misalnya pakai uh, kuali dan sebagainya silahkan. Tetapi yang aluminium tidak dianjurkan. Selainnya silahkan. Demikian. Oke, okay. ini ada satu pertanyaan mengenai beberapa bahan yang rasanya manis tapi bisa untuk menyembuhkan uh, diabetes seperti uh, buah kundur, lalu apa namanya uh, kayu manis. Apalagi nih yang disebut nih ya, tapi rasanya kan manis ya, dikunyah juga jahe. Ada manisnya, tapi kok bisa menyembuhkan atau bagus untuk diabetes? Kira-kira ada kandungan apa lagi di dalamnya, Ibu, yang ada di situ? Iya. iya, memang ada banyak misteri ketika kita belajar herbal, ya Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga kadang-kadang bingung. Ketika kita berbicara komfrey, komfrey itu bisa menurunkan tekanan tekanan darah tapi bisa menaikkan tekanan darah. Demikian juga tanaman-tanaman obat yang kita pelajari. Jadi seperti kunyit itu dia bisa melancarkan bisa mengencerkan darah tapi dia juga bisa menghentikan perdarahan. Jadi ada zat-zat yang yang bagi saya itu masih masih banyak sekali misteri. Nah, kalau kita sampai kepada misalnya tadi pertanyaan gliko Uh, heran ya bisa untuk mengobati diabetes? Betul, memang demikian. Kembali lagi ke tiga J 1 C-nya bu. Jadi tetap juga kontrol dan uh, konsumsinya itu seperti apa? Buah kundur itu dipak, uh, di di uh, direbus itu ketika dimakan memang ada taste manisnya. Tetapi itu termasuk sayur-sayuran ya, itu sayur-sayuran. Kemudian seperti uh, kayu manis betul sekali seperti kayu legi apalagi itu ternyata nol kalori Oke, jadi sama ya, ya, stevia juga manis tapi nggak ada kalorinya ya betul pak itu stevia stevia pun juga nol kalori jadi itulah sebenarnya Tuhan sudah menyediakan rasa manis tapi nol kalori untuk memberikan rasa di lidah kita tetap merasakan manis tanpa khawatir Nah, tentu ini tidak uh, percaya ya dicoba gitu kadang-kadang uh, kalau seperti itu saya agak suka juga pak <gak> oh, nggak percaya dicoba karena ternyata banyak sekali yang sudah sudah tertolong dengan uh, misalnya buah-buah ini seperti itu buah tetapi sayur gitu <gak> seperti kalau ngomong buah beliko itu uh, seperti labu-labuan seperti itu ya demikian pak Jaret Oke, mungkin saya tambahkan kepada Ibu Regina yang nanya ini coba nanti simak modul yang sudah pernah dipost di WA grup ya, yang judulnya Karbohidrat untuk Diabet dari Pak Frederik Wawaruntu. Waktu itu sempat juga dibahas seperti kayak pisang kepok hijau, pisang goroho, ubi ungu, di mana selain ada karbonya bahkan ada kalorinya, tapi ada zat lain ya yang justru anti diabetes. Jadi memang Tuhan ciptakan eh, ada obat di dalamnya. Nah, Kalau yang kayak stevia kayu manis, memang rasa manis tidak berarti harus ada kalorinya, karena rasa manisnya adalah bukan jenis karbohidrat yang bisa dimetabolisme menjadi kalori. Jadi sebenarnya eh, tidak perlu takut dengan yang rasanya manis selama itu bukan karbohidrat yang bisa dimetabolisme. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terus... Sebagai bubuk sudah kapsul sudah terjawab. Oke ini ada pertanyaan yang sehubungan dengan gula tapi bukan soal herbal tapi orang COVID selesai COVID kok gulanya jadi tinggi? Apakah orang COVID, terkena COVID bisa membuat orang jadi diabetes? <gat> tahu juga saya ini gimana ini? <gat> iya sebenarnya akhirnya terjadi gangguan keseimbangan di dalam tubuh ya. Ada semacam apa ya sistem imunitas yang terganggu pastinya ketika sistem imunitas itu terganggu maka ketika rangsangan peradangan masuk itu akan terjadi uh, banjir sitokin seperti itu maka disinilah uh, perlu keseimbangan tadi yang kalau saya sangat sepakat sekali dengan pernafasan itu ya karena disitulah sebenarnya uh, semua dibangun termasuk imunitas jadi kalau saya uh, dikatakan bahwa uh, apakah pasca COVID bisa menaikkan gula darah tidak semua bisa bisa iya bisa tidak ada kecenderungan orang-orang yang memang uh, ada gula darahnya akan menjadi gula darah ada kecenderungan orang yang uh, punya penyakit tertentu akan muncul itu si penyakitnya karena sebenarnya yang diserang adalah imunitasnya demikian mungkin ya Pak Jarot, karena uh, ketika saya uh, apa namanya Mendengar para ahli mengatakan begitu, membaca literatur karena ini kan sesuatu yang baru untuk kita semuanya, ya, seluruh dunia. Dan ternyata, long COVID itu juga ternyata masih bermasalah sampai sekarang, seperti itu ya. Dan eh, banyak sekali hal-hal yang bisa menolong, sebenarnya kalau dipikirkan secara holistik. Oke, ada yang bertanya nih, kalau mau konsultasi atau ke, ke Bu Dokter, prakteknya di klinik mana atau alamat di mana? Atau IG-nya? ya uh, Sebenarnya saya uh, saya konsultasinya baik online, Pak. Karena memang tidak membuka praktek. Saya suka mengedukasi. Kemudian Instagram juga saya sering berbagi di uh, Herbal Medicine Class. Silahkan kalau mau. Saya sering berbagi tentang informasi-informasi. Kalau mau konsultasi, mau DM, silahkan. Saya akan menjawab di sana. Apa pun uh, nama IG-nya? Nama atau... IG-nya? Herbal medicine Class, Pak Jaro. Oh. Uh, herbal medicine Class, itu nama IG-nya itu ya? Oke, ntar saya follow deh. Maka cari-cari Ibu Prapti nggak <tik> ada, cari Ibu enggak ketemu. Ada-ada <tik> sih Pak Prati underscore Prapti, underscore ada. Oh, <tik> Tapi okay. yang banyak lebih ke, ke herbal medicine Class. Oke okay, ya, catat ya teman-teman ya, segera follow tuh ya. Ya. <tik> Untuk ginjal tadi sudah kesawab, oke. Okay. Kalau saya merebus temulawak, jahe, kunyit, kayu manis, setelah menit, warnanya belum gelap. Apa boleh ditambah berapa menit lagi, dikecilkan apa apinya atau memang warnanya masih kayak agak kuning-kuning belum gelap, udah bisa diminum. Oh iya. Baik, tanyanya bagus sekali ya ini karena terkait dengan cara mengolah. Jadi ketika kita mengolah rempah-rempah atau herbal, itu kita mesti bedakan yang kering dan yang basah. Lalu kita siapkan airnya. Misalnya merebus tadi kan yang basah semuanya. Misalnya saya akan merebus jahe dan kayu manis. Maka kayu manis telah dicuci itu digeprek, direbus bersama-sama dengan air. Setelah bersama-sama dengan air, tunggu sampai mendidih, baru rimpang-rimpangnya dimasukkan, yang segar. Seperti itu, lalu kecilkan apinya, tunggu 15 20 menit. Itu sarinya sudah keluar. Nah pernah ini ada orang lupa gitu kan, lupa sampai lama gitu. Waktu itu dia merebus kunyit, kunyit Jaya, kalau nggak salah. Lalu gimana bu kandungannya? Kemudian saya konsultasi sama seorang apoteker, saya minta dia cari sejauh mana. Oh ternyata suhu yang stabil itu tidak merusak kandungan. Bahkan kalau tidak salah, kunyit itu kalau direbus dengan suhu yang panas itu cukup stabil, kurkuminnya. Tentu ada kandungan-kandungan yang hilang. Jadi caranya seperti itu, Bu. Jadi direbus, yang pertama air bareng dengan rimpang-rimpang ataupun bahan-bahan yang kering. Misalnya kayu manis, cengkeh itu bareng sama airnya. Dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan. Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya yang segar. Nah, beda lagi dengan kelor. Kalau mau dicampur kelor, berarti sudah dimatikan semuanya, misalnya mendidih gitu ya. Sudah mendidih, airnya mendidih, misalnya kayu manis dan kelor gitu. Misalnya ya, matikan apinya, lalu daun kelornya baru dimasukin, lalu tutup pancinya. Itu kalau untuk kelor, untuk bunga-bungaan itu menjelang um, mau dimatikan. Jadi itu kalau mau direbus ya, pak Ibu ya. Kalau mau dibuat, itu bunga-bunga. Jadi ada cara-cara merebus yang uh, tujuannya adalah uh, keluarkan zat aktif dari uh, senyawa kimia. Zat aktif atau senyawa kimia di dalam kandungan masing-masing rempah-rempah atau rimpang. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ada ramuan untuk menurunkan kadar urium dan kreatinin, Bu? Ya, uh, kalau seperti ini, saya uh, akan lebih nyaman menjawab secara personal Pak hmm. Jarot, karena saya harus tahu hasil laboratoriumnya dan kasusnya apa. Karena seringkali kali uh, kadar kreatininnya berapa, uriumnya berapa, seperti itu ya. Seperti yang tadi kalau nggak salah di chat itu uh, ada yang uh, apa namanya menanya kenapa masih harus tanya saya? Karena kalau spesifik saya tidak berani uh, memflorkan seperti ini karena bisa salah tangkap gitu. Arjang Saya pikir gitu. juga. salah dosis. Bahaya juga Pak Jarot. <laughs> ya kalau secara umum tergantung. Jadi begini, ureum dan kreatinin bisa meningkat itu bisa karena kerusakan ginjal atau bisa karena yang lainnya. Karena efek dari jadi ansih kerusakan itu sendiri atau karena ada penyakit yang lainnya yang mendahului. Misalnya asam urat yang tinggi itu bisa meningkatkan kreatinin dan Urium, terus yang diatasi bukan kreatinin dan uriumnya, tetapi asam uratnya. Ketiga-tiganya diatasi. Nah itulah kenapa alasan saya kalau misalnya sudah spesifik, saya lebih akan apa ya, akan mencari mendapatkan data yang selengkap mungkin supaya menjawabnya saya tepat. Karena kalau ditanya itu ada banyak, misalnya seperti Pak Liman, Kemeniran, kumis kucing. Daun sukun bisa untuk menurunkan itu semua, tetapi kembali lagi tidak cukup hanya jenisnya. kan, Akhirnya harus jumlahnya berapa, cara minumnya bagaimana, kemudian obat-obat yang diminum apa, seperti itu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya mengapa saya tidak bisa menjawab secara vulgar di sini, karena bisa salah seperti itu. Oke, teman-teman yang ada masalah kesehatannya sudah sampai di level harus perawatan klinis medis, tapi mau pakai ramuan nah, silakan konsultasi ya karena mungkin yang bisa dijelaskan secara umum adalah ketika berbicara kayak tadi menstabilkan gula darah bukan mengobati gula darah tapi atau menjaga kesehatan ya hal -hal seperti itu begitu ada uh, tujuannya untuk lebih uh, spesifik seperti mengobati. Tentu dibutuhkan data saat ini, kondisinya seperti apa. Jadi, nanti teman-teman bisa saya barusan ini tadi follow ya, herbal medicine class ada ya. Nanti teman-teman pasti bisa cari juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang lain. Nah, mengenai bawang putih ini kan ada bawang putih biasa, bawang putih tunggal, bawang putih lanang. Apakah emang ada pengaruh yang signifikan dari jenis-jenis bawang putih itu atau bisa bawang putih apa saja? Oh oke okay. baik inilah pertanyaan uh, pertanyaan menaun bagi saya dan baru terjawab oleh orang yang pun tahu pertanian nih pak. <laughs> saya juga bingung ini mau ada bawang lanang ada apa? Ternyata bawang bawang lanang itu mutan gitu ceritanya orang pertanian. Bawang itu uh, normalnya itu katanya berumpun gitu menggerombol karena satu dan lain hal dia nggak bisa menggerombol terus menggumpal jadi satu gitu nah akhirnya ini jadi mutan mutan yang akhirnya dimanfaatkan sebagai terapi bayangkan saja kalau harusnya 10 siung jadi satu ya pasti menang satu seperti itu itu seperti itulah kira-kira ya jadi eh, kalau misalnya mau mengkonsumsi bawang biasanya saya tidak ses sespesifik harus bawang lanang ya tidak juga kalau bisa sih malah eh, yang non pestisida itu lebih aman gitu kalau misalnya mau bawang lanang, tapi ternyata ditanamnya tanah yang penuh dengan bahan-bahan kimia, ya kami mawon seperti itu. Tetapi mencari bawang yang uh, organik, ya di mana itu juga susah, kan? Hanya kalau misalnya Bapak-Ibu mau mengkonsumsi bawang, uh, silakan bawang apa saja untuk saya, silakan bawang apa saja. Kemudian efeknya itu nanti dirasakan setelah bawang putih itu dikonsumsi, bagaimana di tubuh. Nah, kalau saya punya ramuan bawang yang saya blender dengan uh, jeruk nipis sama bawang bawang putih ada 10 siung kemudian uh, jeruk nipis 2 siung saya blender gitu lalu dicampur sama madu. Itu bisa disimpan di kontainer. <tuh> kemudian uh, ditaruh di kulkas saja setiap hari misalnya 1 sendok teh saja cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan kadang-kadang tidak setiap hari karo perlu saja. Jadi silahkan Bapak Ibu bereksperimen jadi ini seperti memasak seperti itu ya memasak sesuatu yang berguna silahkan dirasakan untuk boleh mendapatkan hasil yang diharapkan karena kita punya standar yang berbeda-beda ya karena kita sendiri juga berawal dari situasi yang berbeda-beda hanya rasa rasa fit itu dirasakan pada hari ada yang minum bawang saya minum bawang, sehari saja, sehari itu bisa fit. Tapi ada juga Bapak-Ibu yang mungkin baru 3 hari bisa merasakan fit. Karena memang kondisi tubuh kita berbeda-beda. Seperti itu. Jadi tidak ada standarisasi, Bapak-Ibu, ketika berbicara tentang uh, herba-reba atau rempah. Bukan berarti tidak ada standar, ada standar. Tapi tadi ada step-stepnya. Ketika saya berbicara tentang hal ini, yaitu tentang empiris atau kalau di pemerintah dikatakan asuhan mandiri, ya seperti ini. Jadi betul-betul manual, betul-betul sangat uh, personal, tapi kalau nanti sudah standar, berarti sudah ada dosis yang jelas. Misalnya ketika ada penyakit uh, apa, sinusitis yang sudah cukup parah, maka saya akan standarkan. Harus minum daun sedok 20 gram, sambil otos 10 gram, begitu. kira-kira. Demikian, Pak. Oke, okay, yeah. iya. Saya lewati beberapa pertanyaan yang tidak berhubungan ya oke okay. sebentar lagi. Daun Apakah ada cara yang disarankan untuk mengolah pare untuk diabetes? Nah, Ini pare ini kan dikenal banyak ya ada kancap ada yang pare apa tuh? Cah telor, ada pare di jus, ada pare di apa namanya dicoba dituang air panas diambil airnya kalau dari Ibu Prati mungkin ada, ada nasihat untuk orang dia teman-teman diabet kalau soal pare. Iya. Uh, kalau pare yang jelas yang pasti uh, tadi ya misalnya dicuci pakai ekoenzim atau apa itu pasti ada yang sebenarnya lebih kepada uh, bagaimana kesiapan gitu. Kalau saya sendiri menganjurkannya dikukus tapi tidak uh, terlalu lama seperti itu. Nah, karena mungkin Pak Jarot sebagai ahli apa namanya teknologi pangan lebih tepat lagi bagaimana cara mempertahankan hanya kalau saya biasanya lebih sa lebihin, loh Pak, lebih apa ya namanya bisanya seperti apa? Karena ada juga misalnya saya anjurkan silahkan mau dibeli, mau mampu, pahit gitu kan. <laughs> Tapi kalau misalnya ini ya dikukus saja masih masih suka protes gitu Pak atau direbus direbus sayang airnya seperti itu kan ya sehingga saya sangat mungkin saya sangat permisif ya karena selain itu juga saya kuatkan mana yang dia bisa seperti itu. karena sebenarnya ketika orang itu tidak bisa saya mencoba untuk menurunkan stresnya sebenarnya tidak perlu juga stres ya pak tetapi karena dia stres ya realitanya dia stres dia harus apa ya mengerti bahwa dia stres, bagaimana cara mengatasinya itu kalau berhubungan sama yang pahit-pahitan banyak stresnya orang-orang Cara, cara mengatasinya? tapi kalau ada yang suka ya udah enggak pahit kok gitu misalnya ya kalau saya sih yang yang masih bisa enak dimakan aja ya saya juga saya sebagai orang diabet nggak pernah tuh ngejus pare itu <laughs> sampai kayak ya jamai, itulah saya kayak jamu kayak jadi tapi kalau pare dicah telur di sayur ya makannya masih enak ya Paling enggak, gula ya, ya. saya stabil juga di bawah sekitar seratusan. Oke, okay. uh, ini ada yang bertanya, kan rempah-rempah bagus, tapi apa boleh ngeramu sendiri sampai dicampur-campur, jahe, kencur, kunyit, lengkuas, temulawak, serai, semua dicemplungin. <laughs> ada enggak pantangan-pantangan ini, jangan sampai ketemu ini? Misalnya gitu? Boleh sekali, justru saya menganjurkan. Hanya harus harus tahu yang pertama tujuannya, apa 3J, 1J-nya dipegang. Yang disebutkan tadi itu adalah ramuan saya yang namanya jamu enak itu enak sekali yang tadi bapak Jarod baca sampaikan itu temulawak apa itu, saya sebut jamu enak dengan dengan ukuran tertentu tentunya ya dan itu ternyata bagus sekali untuk menurunkan asam urat. Asam urat itu ketika minum ramuan itu dengan satu setengah liter air itu betul-betul inflamasinya bisa kelihatan sekali eh, apa namanya eh, penurunan inflamasinya itu dirasakan sehingga Rasa ri pun juga berkurang. Silakan meramu sendiri pakan. Ini program pemerintah yang namanya asuhan mandiri justru menganjurkan meramu sendiri tapi memakai aturan main. Seperti itu kira-kira. Oke, kalau nanti kalau butuh lebih jelas lagi, lebih spesifik silakan uh, kunjungi Instagramnya Ibu Dr Prati, yaitu Meda uh, Ntar, saya lagi. Nama Instagramnya bio apa? Oh. Herbal, medicine class ya, nanti bisa medicine class. Ya, bisa konsultasi lebih lebih detail. Bu, kalau minum jamu, seduh, segala macam itu apa ampas-ampasnya dimakan atau cukup airnya saja? Iya, kalau enak sih airnya saja. Hmm. Tapi kalau misalnya sudah berupa serbuk itu, kalau terminum juga nggak apa-apa. Jadi ada uh, kalau apa ya namanya, kan kalau misalnya kita hmm, Blender itu kalau dibiarkan kan ada endapannya itu dimakan nggak apa-apa karena itu pati. Tapi kalau misalnya masih ada strong sontrot sontrotnya gitu ya nggak usah dimakan. Uh, uh, sarinya saja. Tapi kalau sudah berupa kan kadang, -kadang kita marut atau blender tiba-tiba mengendap bukan tiba-tiba dibiarkan mengendap itu ketika dikocok itu diminum tidak masalah karena itu pati. Oke. Okay ada dua pertanyaan yang tidak akan saya bacakan tapi tolong disimak modul mengenai sehat dengan probiotik dan juga aneka mikrobiom yang pernah dibahas jadi dua sesi termasuk juga di situ dibahas mengenai bawang yang difermentasi, buah-buahan yang difermentasi, apa yang perlu dibikin jus pro, mana yang tidak sebaiknya enggak usah pakai jus pro, orang sakit apa yang sebaiknya jus pro dan orang apa yang sebaiknya buah mentah langsung sudah pernah dibahas ya tinggal disimak aja kalau di pos Daftar webinar sebelumnya, nah Anda masuk yang pilih yang soal probiotik karena dalam situ fermentasi uh, pasti dibahas. Jadi saya tidak akan bacakan karena sudah pernah diwebinarkan. Ya. Oke, saya baca lagi. Uh, jadi black, black garlic termasuk di dalamnya ya. Uh, bayam Cina. Nah ini yang pertanyaan itu pernah belum ditanyakan soal bayam Cina. Katanya baik. Bagaimana olahnya dan apa saja manfaatnya mengenai Walaupun ini sudah bukan rempah-rempah, ya sayuran, tapi ya masih ada waktu, saya mungkin barangkali Ibu bisa menjawab mengenai bayam Cina. Saya sendiri baru mendengar istilah bayam Cina ini, Pak. Ini nama umum ya. Nama botaninya apa ya? Dulu kalau gitu. Ada yang mengatakan bayam apa betul sama dengan bayam Hongkong. Nah itu mesti samakan persepsi dulu sih mohon maaf pak saya tidak tahu nih bayam Cina itu seperti apa? Oke, kalau yang saya pernah tahu dan saya pernah ngepost di grup itu sirih Cina ya sirih Cina itu bagus buat antioksidan. Oh. Bagus. Tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud kayaknya. <laughs> saya juga nggak tahu bayam. Sirih Cina. Cina itu yang seperti gulma itu ya pak ya? Iya. Yeah. Yang buku itu ya? Iya yeah, itu sirih Cina saya sering pakai buat lalapan itu. <laughs> Tapi kayaknya bukan deh. Oh, yeah. Bukan itu bayam Cina. Oke. Okay lebih bagusan merebus serehnya atau minyaknya? Minyak sereh atau kalau min... untuk di... dikonsumsi ya merebus sereh ya Bu ya. Serehnya itu kan oh. ya. Kalau minyak sereh kan bisa diekstrak ya. untuk untuk dioles-oles kalau minyak sereh. Ya. Betul, kalau daun betul. salam yang kering bolehkah direbus sayang kalau dibuang? Daun salam yang kering. Oh maksudnya ini yang udah jatuh jatuh. Boleh juga ya oke okay. seduhan herbal bubuk tadi sudah dibahas Oke okay, silahkan tadi terus kayu manis Cinnamon dosisnya berapa kalau untuk saya baca kayu manis warna coklat itu ada efek samping saya ada baca oh. kalau dosis saya tahu nih. kalau herbal Apakah ada dosisnya seperti konsumsi kayu manis atau cinnamon? Ya, Jadi uh, kalau kita berbicara tentang apapun, semua ada efek samping. Nah pertanyaannya bagus, langsung menjurus ke dosisnya berapa. Sekarang pertanyaannya adalah uh, tujuannya apa. Kalau untuk memaintain, untuk memaintain uh, gula darah atau memelihara, itu cukup setengah sendok teh. Diseduh dengan uh, 150 cc air. Dan itu pun uh, se seminggu hanya lima hari saja. Setelah itu juga saran saya divariasikan dengan rempah-rempah yang lain. Supaya tubuh kita itu ibaratnya apa ya? Kalau saya menganalogikan itu, kalau kita mengkonsumsi herbal yang sama bertahun-tahun, tanpa kontrol, itu tuh tubuh kita akan jenuh. Oh iya, pertanyaan ini jadi saya ingat bahwa ada dua efek samping ketika kita mengkonsumsi herbal. Yaitu yang pertama adalah predictable, bisa diprediksi, dan unpredictable. Nah, yang predictable adalah yang tadi misalnya, sebenarnya bisa jadi itu bukan efek samping, tapi efek baik. Misalnya, ada ada kasus seorang ibu yang eh, senang sekali ketika mendapatkan solusi minum rebusan daun salam untuk menurunkan darah tingginya. Tetapi, tanpa setahu saya, beliau minum dua bulan berturut-turut. Apa yang terjadi? Dia masuk rumah sakit. Karena terjadi gitu jadi, betul-betul, uh, uh, walaupun herbal tetap ada aturan main supaya kita tidak terjebak uh, satu untuk segalanya, tidak begitu seperti itu. Jadi, uh, yang unpredictable betul-betul kita tidak tahu efek samping yang nantinya kalau kita sembarangan gitu. Saya pikir semuanya juga seperti itu ya, tetapi di dalam dunia uh, pelayanan kesehatan tradisional itu, ini betul-betul ditekankan. Kalau misalnya kita ya, kalau kita mengkonsumsi meniran, yang bisa diprediksi adalah diuresis gitu. Berarti pipisnya banyak, berarti minum air putih yang banyak misalnya gitu. Tapi kalau diteruskan terus menerus tanpa kontrol, ya kita tidak tahu bakal terjadi apa seperti itu. Nah inilah sebenarnya perbedaannya dengan obat-obatan kimia. obatan kimia kan sudah jelas ya efek samping dan itu fair kalau obat kimia itu efek sampingnya apa dituliskan. Tapi masalahnya sering tidak dibaca. Kalau misalnya apa namanya tahu nggak efek sampingnya kemungkinan terjadi apa tidak pernah dibaca. Padahal itu etiketnya sudah sangat fair. buat kimia sedangkan obat herbal di takarannya yang perlu ditekankan seperti itu. Ya mudah-mudahan ini menjadi penting ya pertanyaan dan terima kasih atas pertanyaannya sehingga saya bisa ingat dan yang perlu disampaikan tentang hal ini. Oke, Bu, apakah kayak bubuk Kayu putih, cinnamon, bubuk kunyit bisa langsung dicampurkan dalam pembuatan uh, smoothies. Oh, bisa silakan, oh. ya silakan. Itu sebagai kuliner dan menambah rasa atau warna ya, silakan. Okay. Apakah jamuan rempah bisa membantu terapi kanker? Iya, bisa. Uh, itu kembali lagi sebagai Pendukung bahkan ada orang-orang yang memang akhirnya tertolong pada kasus-kasus tertentu seperti itu. Karena ketika berbicara kanker itu kompleks sekali dan sangat apa ya sangat bervariasi kondisinya. Sangat kompleks seperti itulah ya, kalau saya katakan. Sehingga Herbal ini menjadi pendukung, salah satu pendukung dari terapi-terapi yang lain. Oke, tapi bukan hanya Herbal. Talk tanpa lain-lainnya ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai ya bawang daya yang sudah dikeringkan, mungkin juga bisa diperluas yang lain, kayak rempah bubuk-bubuk yang rempah-rempah lain yang sudah dibubuk, itu expired-nya uh, berapa lama ya Bu ya? Uh, tergantung pengolahannya, kalau misalnya, ada dua, dua aliran gitu ya. Ada dua aliran. Yang pertama adalah aliran orang-orang yang tidak mau uh, disterilisasi. Jadi ada teman-teman, ada komunitas teman-teman itu kalau mengeringkan misalnya contoh tadi bawang dayak dikeringkan jadi powder itu uh, masa simpannya kalau misalnya sebenarnya pak karena ini homemade ya. Jadi kita betul-betul yakin bahwa uh, pengolahan kita benar dan pengeringannya itu Baik itu bisa tersimpan selama satu tahun sampai dua tahun. Tetapi, har, apa namanya, kan saya, kalau ini untuk dikonsumsi sendiri lebih baik, mengeringkan dan segera dihabiskan, karena kita tidak tahu secara kasat mata ada jamur atau kapang yang ada di sana seperti itu. Atau eh, biasanya ini terjadi kalau eh, punya tanaman banyak, dipanen, nggak tahu mesti diapakan, maka dikeringkan lalu diserbu. Nah, ketika itu maka uh, harapan saya sih, saran saya tidak terlalu lama disimpan. Kalau mau disimpan lama sisi yang lain tadi komunitas yang tidak mau disinar uh, disterilkan ya, Pak ya. Jadi sisi yang lain itu harus disterilisasi dengan sinar gamma. Nah, ini yang harus dibawa ke Batan, ke Badan Nuklir untuk menghindari uh, kapang dan jamur. Nah, untuk kelompok yang pertama ini dia mengatakan kalau disinar gamma disterilisasi, itu akan mematikan setiap uh, yang masih hidup. Gitu. Tapi kita tidak tahu juga akan tumbuh juga kapang dan jamur. Tapi kalau misalnya sudah di sinar sinargama, kapang dan jamur ini betul-betul di, uh, dikondisikan tidak tumbuh sampai bisa sampai 2 tahun, Pak. Jadi sebenarnya lebih bagus. Kembali sih. lagi tujuannya apa? Ya, ya. kalau nyimpannya pun disimpen di, di, di rumah, Misalnya, lembab, ah, kapang jamurnya bisa tumbuh, atau tempatnya kering, betul. atau di kulkas, di luar kulkas. Jadi, emang kalau riskan penyimpanan lama, ya sebaiknya kalau toh beli, jangan banyak-banyak, punya kebun pohon sendiri, ya. ya mungkin secukupnya untuk dikonsumsi. Minggu itu, kayaknya sih lebih aman, ya Bu. Ya, betul sekali. Eh, ya, karena segi waktu, Ibu boleh berikan ke kami uh, pesan penutupnya. Sebelum kita selesai hari ini, karena segi waktunya, nanti kita akan lanjutkan lagi dalam sesi yang lain. Silakan Ibu. Ya. Yang pertama, terima kasih Pak Jarod dan Pak Hendra, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah di malam ini. Kalau berbicara herbal, tetap kita melihat takarannya, ingat-ingat c 1 c dan tujuannya, dan semua yang masuk ke dalam tubuh kita, kita itu memberikan efek baik efek yang baik maupun efek yang kita tidak tahu sehingga mengkonsumsi herbal tetap ikutin aturan main demikian Pak Jarod terima kasih oke terima kasih Ibu Dokter Prati terima kasih untuk Pak Hendra ya dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini kita akhiri hari ini karena besok kita juga masih ada besok malam kita ada webinar dengan Pak Michael Sungyardi ya sambungan mengenai uh, sirkulasi energi tubuh ya pelan pelan kita belajar dikit dikit sampai menjadi sebuah pola hidup dari semua herbal yang baik yang sehat juga mana yang gampang dicari mana yang gampang dimasak mana yang gampang dibuat mana yang enak dimakan ya sambil mengamati tadi terdakankan sama ibu dokter mengenai pengamatan ya maka yang diabetes yang mesti punya alat tes gula yang darah tinggi punya alat tekanan darah sehingga kita berekplorasi mencoba itu kita selalu monitor ketika tekanan darah misalnya udah turun ya kan bisa minumnya dikurangin dari mulai tiap hari jadi tiga hari sekali sekali lagi semua yang baik pun tidak boleh uh, berlebihan bahkan probiotik yang sehat pun kemarin dokter Ira Sigar juga mengatakan ya nggak perlu nggak boleh berlebihan semua yang berlebihan nanti malah malah bisa menyebabkan yang jelek vitamin C kebanyakan bisa begah jadi tubuh ini mesti uh, kita makan segala sesuatu selaras seimbang untuk menghasilkan uh, badan yang sehat ya terima kasih semuanya sekali lagi selamat malam sampai jumpa di ya, acara selanjutnya sampai jumpa So, saya n bareng-bareng ya terima kasih selamat selamat selamat malam